Oh pak yo monster oh, oh, oh, jadi asaljak narik Mario Karat gua kita nulung kita totalitas aku nih kelihatan kue berjajah kira kira lu gua seberang ya aku, kau berani, kataku kita itu cantum lagi, masih ini Oh, biar ini biar, hei, lang lang ane opo yang ini mah ya Apa? opa opa opa opo mau bulan suci ramadhan dia menghilangkan barang bukti, wajah nama amuleh mau biar kebukir opo opo, nggak sahur nggak sahur opo, nggak kuat senang yo, nggak nggak nubir apa nggak sahur Aku nonton Nano Live streaming ini, ini entah kan bikin doyan. Oh, menemui selesai toh, dorong busi lah. Belah, malah kurang sama nak Oke, story oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, wah oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, jadi menggeman men. ya, gua, begini jadinya orang kosoman. Asyraf blue, dia cuma ada nomorku ya. Merusak reputasi. Nggak tenang lu roti, nasi hmm, hmm. men. Yalla, mau mau telo, telo. <tos> masuk yuk biasanya, Nak, gak poso gak pati mobil es, gak pati seger, gak poso seger, terane Cem-cem, ya, ini, waktu ini, gue serah tau, salah, masker, usum, yuk, ini, gue masker, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, masker, anti gue, gue, gue, gue, itu gue, gue, Kuewu, si cizplewu, beli antrong loh, somelo nih, Mas Bro Bisa -si aku kue sak paksi silimu mangai ngulek, untuk no. ngulek aja Aceh, ngulek warung, wakai, itu kolaan yang Brazil, nong. Oh, terbuat kita, kulit anak Honda, Mas Sam, <tuh> bukan Ger, Nur, Oke, rasanya pelek no, perakana kopi sundan, gelas, lalu nanti kora, ini kok Cina, ini agak mempan, covid-19 matuneh, covid-19 pro, rasa macam-macam ini ini mas jasam lah, kita ngerti uang Ya, aku nge mau ngeliatnya Sraposo, gue tas di sini sebarang ini benar-benar, hmm. no, tapi perbekalan ini, oh, ini. kantong ajaib ini gue, gue, buruan gue, portal totalitas ya. ini mas jasam lho kok, seorang member gue gak enak uang lho, gak ngerti, aman Nggak sanggara aku rambut kutono, rokok gatel tak seber no. fotone kutonek. Ustak, panganan biasanya. Nggak oh, apa, anak rokok ewek. Rokokku ewe penta ewek. Ini enak rokok ini ewek? Hah, apa nanggungin lari rokok ewek? Telah kok. Telak, tajang gue bukit top. <molet tuk> <kondisi. tuk> sampai merah kosong maksudnya Gak panas belum panas kosong pedet kosong bulan-bulan itu toh kosong aku ngaku kosong kosong yang gue waktu Kongli, Jumurno, Nembang, Udin, Angurah, Tanjung, Ah, Tanjung, Mendek, Itu Tarawa, Mak, Perang Santok, Nendiri, Pesantren, Peper, pertama. Nendiri, Nembeng, Nembeng, paling yang cepet paling. Ura. <laughs> Belum mesti tahun ngarep besok kosong Nah, Corona lebih terusan Darah kosongnya tahun ngarep Nah, lagi Sama kosong Sama kosong Sama kok Oh, oh, oh, oh, oh, oh, teman-teman jangan lupa subscribe channel ini dan jangan lupa like comment dan nyalakan loncengnya